Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil wal wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'am Saudara sekalian, semoga di awal tahun 2023 ini anda semua senantiasa diberi kesehatan, diberi kesejahteraan, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, sekarang itu orang suka mengait-ngaitkan Antara suatu kejadian dengan perbuatan manusia itu sendiri Mungkin ada kaitannya tapi mungkin juga tidak Antara kejadian-kejadian yang terjadi dengan perbuatan seseorang Contoh begini Kemarin ketika sedang rame-ramenya piala dunia beberapa waktu lalu Beberapa minggu atau bulan ke belakang, Tatkala di babak penyisihan grup Jerman gugur Itu orang mengaitkan Jerman gugur di babak penyisihan grup Karena negara Jerman melegalkan LGBT Dikait-kaitkan, kekalahan dalam sepak bola dikaitkan Dengan kebijakan pemerintah di sana Kaitan dengan perbuatan dosa yaitu LGBT Kemudian juga di sisi lain ada hal yang bentuknya positif, tapi dikaitkan kesebelasan Maroko atau timnas Maroko itu bisa mengalahkan Spanyol bisa mengalahkan Portugal itu karena mereka rajin sholat karena mereka agama Islam suka beribadah nah kalau demikian Brazil 5 kali jadi juara dunia mereka tidak sholat kan gitu nah Indonesia rajin sholatnya tapi belum pernah jadi juara dunia kalau pernyataan itu betul kalau pernyataan Maroko bisa mengalahkan Portugal, bisa mengalahkan Spanyol itu karena rajin sholat, negara Islam, itu kalau itu demikian adanya betul, kenapa Indonesia rajin sholat juga nggak bisa mengalahkan negara itu? Dan sebaliknya juga, kenapa Brazil bisa lima kali juara dunia padahal mereka tidak pernah sholat, gitu kan? Nah inilah, suka dikait-kaitkan seperti itu. Ada sesuatu yang buruk di, dikaitkan dengan kejadian buruk. Ada sesuatu yang bagus dikaitkan dengan kejadian bagus. Nah, mungkin iya. Wallahu a'lam. Tapi di sini yang saya akan beri garis besar adalah jika tuduhan-tuduhan seperti itu menyebabkan kita lalai terhadap perintah Allah yang lain itu yang berbahaya. Apa contohnya? Contohnya demikian. Ketika kemarin bencana alam gempa di Cianjur banyak yang meninggal, ratusan orang yang meninggal, kemudian eh, kerugian materi mungkin besar. tatkala di sisi lain kita dianjurkan, kita diperintah oleh Allah untuk membantu orang yang terkena musibah. Di sisi lain ada orang yang membuat berita. pantas cianjur ditimpa oleh musibah karena bla bla bla bla blanya itu apa blablanya itu blablanya itu adalah kemungkaran, kemaksiatan di sana yang ada ini kan apa urusannya coba sekarang cari oleh oleh anda cari di mana di tempat di Indonesia di kabupaten atau kota yang tidak ada perbuatan maksiatnya cari saya rasa nggak ada nggak akan pernah ada tapi tatkala ada musibah di satu tempat itu orang dikaitkan Pantes aja itu musibah terjadi di situ. Pantes aja tsunami terjadi, pantes aja gempa bumi terjadi karena di sana ada kemaksiatan ini terungkap seperti ini. Itu menyebabkan sesuatu yang berbahaya menurut saya. Apa bahayanya? Orang akan menilai bahwasanya orang yang sedang tertimpa bencana tersebut itu adalah perbuat atas perbuatannya. Dia akan berpikir, ya wajar aja. Mungkin saja itu karena ulah perbuatannya. Jadi ya pantas mereka mendapatkan itu. Yang lebih parah lagi mungkin penilaiannya, syukurin lo, syukurin. Mungkin akan kayak gitu. Inilah berbahaya menurut saya. Jadi tak ada musibah. Kemudian dia menilai musibah itu adalah azab kepada orang lain. Itu yang sesuatu yang sangat berbahaya. Jadi dalam hal musibah itu. Kalau musibah itu mengenai diri kita, kita harus memandang ini adalah azab. Ini adalah peringatan untuk saya. Tapi kalau musibah itu menimpa orang lain, kita jangan menilai itu azab. Karena itu akan membuat apatis kita terhadap musibah yang sedang mereka dapatkan. Ini sesuatu yang berbahaya justru menurut saya. Tatkala ada orang tertimpa bencana, kemudian orang mengaitkan bahwa itu adalah ulah dari perbuatannya banyak maksiat di sana banyak anu-anu-anu dan sebagainya justru ini yang akan membuat orang lain menjadi rasa empatinya berkurang yang mungkin akan apatis dan tidak mau membantu sementara dalam ajaran Islam bahwasanya ketika kita menemukan orang yang sedang tertimpa musibah atau bencana kita harus menolongnya terlepas apakah itu azab apakah itu balak Ataukah itu musibah dan sebagainya? Terlepas, kita tidak ada urusan dengan jenis musibah yang ditimpakan kepada orang tersebut. Yang jelas, ketika seseorang yang sedang kena musibah atau bencana, kita dianjurkan untuk menolong. Itu seperti itu, saudara sekalian. Nah, jadi, mulai dari sekarang, hentikanlah. Tatkala ada kejadian, dikait-kaitkan dengan perbuatan manusia, justru yang namanya kemaksiatan itu, saudara sekalian. Justru orang-orang yang maksiat itu biasanya selalu beruntung Dan orang-orang yang selalu Atau rajin beribadahnya orang-orang baik Justru yang tidak beruntung Nah saya pernah membahas ada kontennya Nah ini yang ini, di pojok ini nih, Nah ini Ini coba anda tonton Coba anda saksikan Ini yang menceritakan bahwasanya Justru orang yang rajin beribadah Orang yang baik, orang yang beriman Sering diuji terus oleh Allah dan tatkala orang yang durhaka jauh dari Allah mungkin itu oleh Allah selalu diuntungkan dalam perbuatan itu justru seperti itu bukan tatkala berbuat maksiat langsung ditembakkan bencana ke situ tidak seperti itu justru nah kaitan dengan sebab akibat kalau kita melakukan ini maka akibatnya akan ini ketika hubungan manusia dengan alam hablum minal alamin di dalam Al-Quran, definisinya musibah. "Fabima kasabat aidikum" yang disebabkan oleh ulah tangan-tangan kalian. "Fabima kasabat aidikum" ini yang disebabkan oleh ulah tangan-tangan kalian. Contoh, misalkan dalam hubungan dengan alam, kalau kita menggunduli hutan, maka akan banjir. Nah, itu sebab akibat. Kata Allah, "Fabima kasabat aidikum" itu yang disebabkan oleh ulah-ulah tangan kita semua. Nah, kaitannya dengan itu. Kalau kita buang sampah sembarangan, got mampet, akhirnya airnya masuk ke rumah kita. Nah, itu seperti itu sebab-akibat itu. Bukan dalam hal perbuatan. Kita melakukan maksiat, besoknya kena azab. Justru orang yang bermaksiat terkadang, gitu ya kalau di konten saya yang itu, terkadang suka diuntungkan. Justru orang yang imannya kuat, orang yang rajin beribadah, justru yang sering tidak diuntungkan. Sering ditimpa bala, gitu, kalau dalam ta'rif Al-Quran. Nah, gitu. Jadi yang terakhir hindarilah pernyataan-pernyataan yang seperti itu tatkala kita melihat ada suatu bencana. Boleh kita menilai bahwa bencana itu adalah azab ketika menimpa diri kita. Tapi tatkala bencana itu menimpa orang lain kita jangan menilai itu adalah azab karena itu akan membuat empati kita berkurang. Dan justru itu kita tidak akan mau menolong, dan itu adalah perbuatan yang tidak dianjurkan, yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tatkala mendapatkan orang yang terkena musibah, kita harus menolongnya. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kehilafannya. bila wa salam wa waalaikum warahmatullahi wabarakatuh.